Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita cari mobil. Truk. Hari ini misi kita cari mobil, mobil truk. Mobilnya pergi. Kita cari mobil truk teman-teman. Mobil truk paling besar di dunia deh. E -e. Oke wow, ini bagus juga mobilnya. Mobil balap. Mobil balap nih deh. Iya. E -e. Iya. keren mobil ini. Sudah kita beli bawa mobil truknya pulang ya kemarin di video yang terus lagi mobil tempat ya di depan ada baba mobil, ba mobil tempat dulu oh, mobil so, mobil tempat nanti kita bawa mobil sekarang stop. ya ya ya sekarang okay, jalan dulu ya ba, ini nggak boleh pak okay, okay, itu jalan bu. baba hmm. sama baba hmm. tanya ini dia ya. tanya ini dia pak apa tuh Orang jus, orang jus. Itu. Oh orang jus, balik jus dulu. Bapa. Oh, Oh kencing kali, tidak. Ya. Bapa, baca doa dulu. Oh iya baca doang dulu dek. Itu enggak baca doa. Dek. Oh iya lupa enggak baca doa tadi. Baca dulu dek. Baca doa dulu dek. Bapa sama bapa baca doanya. Ya coba. Eh kawal kau. Ah kawal kau. Wajar. kau, wajar. kau, wajar. kau, wajar. kau wajar Bila, ah, kau lah Bismillahirrahmanirrahim, udah ya, kau kau tuh, bah, kau kita kau kau pak kau kau kau bila apa kau kau kau kau